The Bulufat Taman Pondok Jati banyak sekali free nya diantaranya free BPHTB, SAM atas nama pembeli, free tandon bawah, listrik bawah tanah, gratis internet satu tahun, dan masih banyak lagi free free yang lainnya The Bulufat Taman Pondok Jati rumah 2 lantai dengan harga yang sangat terjangkau jadi nunggu apa lagi ayo buruan beli sebelum kehabisan Halo, nama saya Lukas dari software Mark Grand The Home Saya menjual The Lebat ini tiga unit dalam dua bulan Salah satunya ini DI11, DI14, dan DI17 Kelebihan dari The Lebat ini adalah ROW yang sangat lebar, 8 meter Tidak usah takut mobil ke kesenggol mobil tetangga ataupun apapun Yang kedua, dekat dengan komersial area dan tol Yang ketiga, tidak banjir di sini. Saluran listriknya sudah di bawah tanah, bukan di atas lagi. Dan kelebihan dari The Boulevard satu lagi, yaitu mendapatkan smart home dan free internet satu tahun. Halo, nama saya Emy dari Galaksi. Saya berhasil menjual The Boulevard Taman Pondok Jati dua unit. Kelebihan dari The Boulevard Taman Pondok Jati terletak di area Boulevard dengan jalan 16 meter. Di tengah-tengahnya ada taman. Uh, the Belufa Taman Pondok Jati merupakan hunian dua lantai yang pertama kali di Taman Pondok Jati dengan desain minimalis, elegan, dan cocok untuk keluarga yang zaman now. Halo, saya Yusak saya dari Galaxy CPD. Saya dengan tim berhasil menjual beberapa unit di Taman Pondok Jati. Harga terjangkau untuk rumah dua lantai yang aksesnya bisa kemanapun. Ada jalan kembarnya juga loh, worth the money banget. Dekat dengan komersial area dan tol, belanja bulanan, faskes, kulineran, semua ada. Samira dari Rawai Diponegoro, saya jual dua unit The Boulevard Taman Pondok jati. Rumah 2 lantai yang berdiri pertama di Taman Pondok jati. The Boulevard, rumah 2 lantai dengan jalan yang cukup luas dengan ukuran rumah 6 kali 12 72 meter persegi dengan tiga kamar tidur harganya sangat murah dan free biaya-biaya harga di bawah 1 M sudah bisa menempati rumah dua lantai dengan tiga kamar tidur jadi Anda tidak usah ragu lagi tinggal di Taman Pondok Jati fasilitas tersedia baik rumah ibadah tempat olahraga atau area komersial ada klinik juga. Siapa yang tidak mau? Silakan datang di Taman Pondok Jati, The Boulevard. Halo, saya Frida dari Brighton. Saya berhasil menjual dua unit The Boulevard dalam waktu dua bulan setelah launching. Di sini dekat dengan komersial area, sekitar 5 sampai sepuluh menitan ke Cito, eh, di dekat sama Surabaya. Dan juga di sini ada smart home untuk taulah muda yang sudah suka teknologi berkembang, bisa beli di sini. Taman Pondok Jati selalu dihati. Taman Pondok Jati pilihan terbaik. Taman Pondok Jati the best dah pokoknya.